Sekarang lagi berada di Penanggal, Desa Penanggal. Ini bahkan menjadi tempat wisata yang bagus. ari banyak ini yang nama-tempat ini, <tuh> uh, nama ini dekalpo ya sekali itu kita ambil nama dari nama wilayahnya sini namanya kalipun Oh saya kira ada kalinya ada memang nah, ada sungainya namanya juga oke luasnya ini berapa? kalau luasannya lumayan ya luasannya mungkin bisa bisa dua hektar oh ini dua hektaran kemudian nanti di sini <coughs> nanti ada beberapa kafe, ya, ada beberapa kafe di sini. kemudian ada stage-nya juga, ada panggung, ya. kita buat panggung, ya, uh, terus bisa dibuat untuk apa? Kalau misalkan di beberapa tempat ada jas gunung misalkan, ya, nah mungkin bisa kita pakai untuk terus ada tempat untuk wedding, wedding outdoor. Nah, kita siapkan nanti di sini ya. Terus kemudian ada weekly event ya, event mingguan kami ada uh, camp ya. Ada camp uh, setiap uh, malam minggu nanti di sini kita siapkan juga paketan nanti di sini Jadi konsep wisata ini eh uh, gimana ya? Konsepnya ya. Menurut, jangan. wisata alam ya. Yang... wisata alam. Iya. Ada trekkingnya nanti ada Ini ada ceritanya batu itu. Waduh. Uh, mas. Uh, mas, mas Ini Pak Darves. Dari Pak darwisnya Jangan ceritakan itu. Dulunya ini buat anggur, pertemuan sesepuh di sini sesepuh, sesepuh. Gini, gini. jadi ada upacara adat seperti itu gini, gini. dulu waktu banjir tahun berapa satu kira-kira itu di sini ada kan banjir bandang terus orang itu cuma larinya ke sini banjir bandang Semeru dan termasuk ini yang terhindar dari banjir itu terhindar dari banjir ya? oh seperti itu <susuk> <susuk> nih saya mau Anu <susuk> neng sewu ambil gambarnya gini ambil cerita. Ceritanya ini ini pintunya ini, Kak. Oh ini pintunya. ini pintunya. ceritanya. Ini pintu dari mungkin istana apa apa ini? Keraton. Oh keraton. Keraton seperti ini ya. Keraton dari para lembut seperti itu. Jadi ini ini. Milik.